Hai apa kabar guys Kali ini saya ngebahas singkat film kungfu drama cina The Blood of Youth Dengan cuplikan behind the skinnya Film kungfu dengan efek animasi terkini ini Rilis tanggal 26 Desember 2002 kemarin nih guys Dipintangi oleh Lee Hong Yi Merupakan film drama yang diadaptasi Dari novel dengan judul Xiao Nion Karya Zhao Minan Dengan total 40 episode Film ini saya rekomenit banget buat ditonton saya sendiri baru nonton sampai episode 21 dan terus terang sih bikin gelisah nggak bisa tidur nunggu episode berikutnya muncul dengan subtitle Indonesia tentunya. Resmi tayangnya itu di Yiluku, berdurasi sekitar 45 menit per episode. Untuk para pemeran utamanya itu udah pasti aktor ternama lah seperti Li Hongyi sebagai Xiao Se atau Xiao yaitu Pangeran Yong An putra keenam 6 Kaisar Mingde. Yang kehilangan ilmu kungfunya, Li Xiaoyi, sebagai Xian atau xiang seorang bisu muda sakti berjubah putih, yaitu Tuan Muda dari Tian Wei Tian Linbo, yang sebagai Sikong Kongqing Lu, nona muda dari kota Xiaoyu, dengan skill tombak turunan ayahnya yang menyukai Xiao atau Xiao Zhe. Ao Riepeng, sebagai Li Wujie, murid dari sekte Petir Jiangnian yang identik dengan pakaian merah hitam serta karakter lugunya, Li Xianzi sebagai Tianlian murid pertama kota Xiliu dan Dayan Yangming sebagai Yu Ryuyi, anak jenderal dari Kaisar Mingdu yang juga teman kecil Xiao juga dan disukai banget oleh Li Wuji.